cara apa ini mas? prepare apa? karena... mas, luah deso mas karena deso aku itu gak payah mas ini gak ngebandun mas Aweran mas deso nih? deso mas kebang, lagi mas siap mantap ini apa ini prosesnya? Saiki kita kamera mas cek sound bertenang kamera mas oh kamera yang cek sound cek sound cek sound ini cek sound ini cek sound gudang kita siang oh udah gudang aja apa? ya itu mati, mati. So ya?